Hai semua, jumpa lagi Mana nih yang doyan sambal Kali ini aku akan membuat resep Cara membuat sambal bawang yang rasanya tuh enak banget Makannya bisa lupa berhenti kalau pakai ini Ini mau dicampurin pakai apapun juga cocok Sambal ini juga tahan berhari-hari tanpa harus capek-capek manasin terus Mau tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja Nonton terus video ini sampai selesai ya Siapkan chopper, masukin semua bahan yang aku cantumin di atas cabenya. Kalau suka lebih pedas, bisa ditambah ya. Sambal yang aku buat ini rasa pedasnya sedang ya, masih sopan lah rasanya. Kalau senang yang pedas banget, dibanyakin aja cabenya. Setelah semua bumbu tadi masuk, tambahkan kurang lebih 200 ml minyak goreng atau 1 gelas. lalu kita haluskan eh enggak sampai halus sih. Sebaiknya teksturnya seperti dicincang kasar aja. Kalau enggak punya chopper bisa diulek secara manual ya. Nah, ini kira-kira cukup ya. Enggak kasar, enggak juga kehalusan. Selanjutnya, mari kita tumis sambalnya nih. tuang ke dalam wajan ini wajannya udah panas ya wajannya jangan dibully ya ini wajan kesayangan gini-gini gak nempel loh kalau dipakai gak perlu ditambahin minyak soalnya tadi udah banyak ya minyaknya tumis sambalnya sambil terus diaduk ya biar matangnya nanti itu merata ini nih yang buat sambal tuh makin mantep rasanya tambahin setengah bungkus terasi bungkus kecil aja ya jangan yang gede selanjutnya tambahkan 1 sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam penyedap secukupnya kurang lebih setengah sendok teh juga dan lada bubuk secukupnya aduk terus sambil ditekan-tekan terasinya biar hancur ya kalau sudah tanak seperti ini, tambahkan kurang lebih 50 ml air biar sambalnya ini enggak terlalu kering nanti jadinya. Diaduk-aduk terus sampai airnya mulai agak menyusut ya. Pakai apinya sedang cenderung kecil aja biar sambalnya ini matang sempurna tapi enggak gosong. Masak sambalnya ini memang sengaja pakai api yang sedang cenderung kecil. Biar masaknya itu benar-benar matang. Jadi awetnya itu tahan lama. Nah kalau sudah seperti ini. Minyaknya itu sudah terlihat agak bening dan memisah. Tandanya sambelnya sudah masak ya. Kita matikan aja kompornya. nah ini dia sambalnya udah jadi wangi banget haromanya teman-teman ada yang mendadak lapar nggak melihat sambal gini makan pakai sambal itu memang salah satu kenikmatan dunia yang sesuatu banget ya biar awet dan enak dilihat kalau punya botol bekas selai atau semacamnya bisa disimpan di dalam wadah itu ya seperti ini Pakai kemasan seperti ini juga cocok loh buat jadi jualan Rasa dari sambel ini juga recommended kok untuk dijual Nah, udah selesai sambelnya. Sekian dulu resep video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya Jangan lupa juga tinggalkan komentar dan like-nya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dah.